Assalamualaikum Somit, ketemu lagi dengan Mimi, Sindi, juga Mbak Inka, Assalamualaikum. di podcast kita, YouTube channel kita, Masalah Emang, Emang Ada. ada. Nah, kali ini kita akan membahas Somit mengenai, akan sharing mengenai hidup bahagia dalam kesempitan nah, gimana pas banget bersama aku <laughs> pas gimana pas gimana, pas gimana, cuman gimana cuman langsung di gimana aja gimana caranya mm -hmm. bisa tetap bahagia dengan hidup dalam kesempitan sedang kesempitan ya hmm. kan mm -hmm. ya gitu loh mengingat aku kehidupan aku secara ekonomi memang dibilang lagi sempit mm -hmm. um, suami dan aku kita sudah berikhtiar mm -hmm. kita bisa bilang ikhtiar kita udah maksimal mm -hmm. Tapi, uh, rasanya belum bisa mencukupi. Belum ada hasil yang bisa mencukupi. Nah, itu kan mesti bayar uang sekolah, mesti bayar rumah, mesti ya, kebutuhan hari-hari yang bukan yeah. fancy. Bukan, aku hidup yeah. tidak fancy, gitu. Hanya yang benar-benar pokoknya aja, yeah. gitu. Itu pun juga ada waktu-waktunya yang nggak bisa, gitu. Yeah. Gimana caranya supaya aku bisa tetap bahagia? Bagaimana sudut pandang <sukur> Al-Qur'an? <Alkit> Baik, tolong. <laughs> I need help gitu ya. 9-1-1. 9-1-1. Kemus ya. Ya memang hanya dengan sudut pandang spiritual kita bisa merasakan bahagia. <gabut> Aku gak pernah menemukan sudut pandang selain spiritual yang bisa membuat kita nggak khawatir, nggak hmm. was-was, ya ini kan, ini. Hmm. Karena kalau kita pakai sudut pandang spiritual, kita pakai sudut pandang positive thinking, yang jelas-jelas bukan ajaran Tuhan. Sudut pandang lingkungan maksudnya? Sudut pandang lingkungan, hmm. positive ya. thinking, hmm. sudut pandang budaya. Hmm itu memang uh, bukan bikinan Tuhan ya Cindy hmm. akan uh, sulit bisa bahagia hmm. selamanya. Iya gitu. okay. udah aku buktikan itu. Iya yeah. hmm. jadi kita jadinya bukannya uh, ahli dalam uh, menggunakan jurus-jurus spiritual, kita menjadi ahli pelarian ke spiritual. Hmm, pelarian karena ke sp yeah. oh, enak banget, banget ya. Yeah. Iya kan. yeah, jadi kita meronta terus tiba-tiba hmm. kita pakailah spiritual. Pelajaran hmm. spiritual. Ajaran spiritual. Oh, ya. Padahal, di sini, nyuruh, oh, taruh uh, bahan eh, matanya, bukan bahagia. <laughs> eh, Yang mata kehancuran, senyum, <laughs> senyum <laughs> kehancuran yeah. Yeah. Jadi, eh, yang pertama kita butuh modal, kalau masuk spiritual kan kita butuh modal Bahwa siapa sih diri sejati hmm. Kita kan adalah ruh yang diperjalankan di lima alam hmm. Nah, alam dunia ini alam ketiga, yep. ya kan? Hmm. Nah, kalau kita menyadari adalah bahwa kita pengembara hmm. di lima alam Alam dunia hanya mampir sekejap saja ya, cobaan, ya. Gitu Akan. kan, hanya Kata Al-Quran, "sekedipan mata" gitu kan? Nah, namun yang "sekedipan mata" inilah yang eh, menentukan di mana kita di akhirat kelak, di surga atau di neraka. Nah, jadi kita harus tahu dulu yang pertama bahwa hidup ini bagi si jiwa di alam dunia adalah alam persinggahan. <tuh> yang namanya alam persinggahan tentu kita tidak layak untuk kita betah di sini iya, betul, kita betul, kan betul, mau melanjutkan betul. perjalanan, perjalanan iya, dong. nah mm. dan kita harus tahu untuk apa kita di sini kita mm. di sini untuk semata-mata cuma satu diuji mm -hmm. dan mengumpulkan perbekalan kalau kita lulus ujiannya itu mm. ya kan mm. nah karena kita menyadari bahwa hidup ini alam dunia ini untuk diuji kita, yang pertama kita jadi sadar, memang hidup ini harusnya nggak enak. Kalau jadi, sadar iya. ya. Uh -huh. Jadi apa yang kita rasakan sekarang dalam kesempitan, uh -huh. apalagi dalam kesempitan ini uh, terpuruk, uh -huh. ya kan. Nah, sebenarnya harusnya kita melihat itu sebagai suatu kewajaran. Mm -hmm. Ya wajar saja, karena memang begitulah hidup, yang namanya hidup, ya. alam cobaan, alam cobaan. Gitu kan. mm -hmm. Jadi kalau kita dalam kondisi nyaman, mm -hmm. sebenarnya ya kebetulan aja saat ini hidup saya nyaman mm -hmm. Kebetulan mm -hmm. sama dengan kehendak Allah, ya kan? Mm -hmm. Kebetulan anak saya hari ini bersikap baik sama saya mm -hmm. Kebetulan pasangan saya bersikap baik pada yeah. saya Tapi ketika mereka bersikap tidak baik Ya, emang sewajarnya ya, itu. begitu. Ya, itu yang wajar ya, ya. Itu saja ya, sudah membuat hati mulai enak. Iya sih. Ya kan? Gang itu satu ya itu kan? aja Itu ya. baru satu itu mm -hmm. udah enak. Lalu banyak sih rumus-rumus kehidupan dalam Al-Qur'an yang memang kita bisa menggunakan rumus-rumus ini ketika Al-Qur'an kita jadikan sebagai pedoman hidup. Ya. Tentu, hmm. sangat berbeda hasilnya kalau kita memperlakukan Al-Qur'an sebagai syair dan mantra. Iya. Ya, Pasti. kita mau diapain juga nggak bisa membuat iya. kita tangguh dalam hidup. Nah, lalu yang kedua, <coughs> ketika ketetapan Tuhan, jadi gitu ya, rezeki itu Allah memang membuatnya beda-beda. Hmm. Sudah sunatullah. Hmm. Dan Allah sudah menentukan juga bahwa dunia ini fana. ...kadang ada, kadang enggak, hmm. ya kan? Hmm. Itu aja udah membuat kita juga enak. Karena badai pasti berlalu. Hmm. Tidak pernah ada kejadian, ketetapan yang berlaku selamanya. Selama hmm. ada di dunia. Jadi di dunia ini selalu berganti. berganti ya. Jadi kalau sekarang kita lagi susah, kita harusnya kalau ngerti, kalau kita sekarang ini posisi lagi, lagi perhati, ya. prihatin, tentu kita gini, yes, yes, sebentar lagi adalah kenyamanan hmm. yang menghampiri hmm. kita. Nah bagi kita yang, yang nyaman, nyaman waspada. Waspada ya. Kita ganti ya, Kenyamanan ini akan berganti dengan ketidaknyamanan. Hmm. Kenapa? Karena memang sunatullahnya seperti itu. Ya. Hmm. Nah itu sudah dua itu kita pakai hmm. ya. Baik, aku deh. Salah nggak kalau aku punya berpikirnya begini? Um, aku kan melihat suami aku dia usahanya ikhtiarnya udah mati matian. Yeah. Aku angkat yeah. topik topi lah topi gitu. Yeah. Tapi belum bisa menghasilkan gitu. Yeah. Aku nggak apa-apa gitu yang penting aku kamu udah usaha. Kan? Yeah. Iya. Gitu. ya hmm. karena memang Cindy menyadari hmm. tujuan Siruh ini kan memang untuk mengambil perbekalan. Hmm. Yaitu, dengan cara menjalankan aturan main Tuhan, mm -hmm. salah satunya ikhtiar, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Jadi, hidup ini kan untuk ibadah. Mm -hmm. Nah, berarti nggak masalah, kan? Nggak punya uang dalam kesempitan. Yeah. Yang penting bisa ibadah, justru banyak di sini peluang ibadah. Mm -hmm. Apabila kita ikhlas dengan ketetapan Tuhan yang begini, Allah ikhlas dan ridho. Mm -hmm. Dia bersama kita, ya kan? Mm -hmm. Nah, lalu ketika kita ikhtiar sungguh-sungguh, reward sudah di tangan karena ya, kan, ya, karena kita mau ikhtiar sungguh-sungguh dan hmm. ikhtiar nggak sungguh-sungguh hmm. rezekinya segitu hmm. juga hmm. nggak ada hubungannya Allahnya Allah ya. ah, kan memberikan Allah yang matur. ya jadi jadi yes. hmm. sungguh aneh kalau kita ikhtiar sungguh-sungguh untuk untuk hasil, hasil. Hmm. nah tentu saja kita jadi stres ya, ya, karena, ya, karena hasil itu hmm luar biasa susahnya Cindy hasil itu memang porsinya Tuhan yang menentukan, kita nggak dikasih uh, untuk menentukan hasil, karena hmm. begitu susahnya hasil ini. Hasil ini akan menentukan surga neraka kita, itulah kenapa kita nggak bisa intervensi di situ, itu tugasnya Tuhan. Nah tugas kita adalah melaksanakan ibadah, keinginan-keinginan dia ikhtiar sungguh-sungguh <laughs> ya, tanpa berharap hasil ya. ikhtiar itu sungguh-sungguh seperti apa bukan capek-capek, tapi <laughs> ikhtiar itu Bagaimana saya tetap di koridor Tuhan, tetap ikhlas, tetap sabar, tetap mengayomi pasangan, tetap berkata manis, tetap memberi rasa nyaman, tetap mem membuat kalau istri membuat rumah home sweet home, tetap ada sel selalu dalam uh, kondisi uh, senyum, ya. tidak pernah menuntut, ya. suami juga gitu pulang, tidak membawa masalah ke rumah. Itulah ibadah. ibadah. Ya. Makanya apapun kondisinya, ya. Bukan uh, saja prihatin, uh, ketika kita punya punya uang juga kita tetap bisa ibadah. Yeah. Jadi, jadi, ujian, jadi, sempit, enggak. jadi enggak sempit Jadi sempit. Jadi ujian kita bukan prihatin uh -uh. juga, juga prihatin, bukan kaya, ya. uh -uh. Hmm. tapi apakah dengan Aku kekayaan bisa, kita? keprihatinan kita. kita kita bisa tetap berperilaku selaras Marasi. dengan kehendak kalau ya. itu, ujian itu, ujian oh. <guluh> itu ujian kita itu ujian kita justru oh, di, situ iya. ya, di situ ya mbak ya, ya, ya. ya. ujian kita bukan kemiskinannya ya, bukan ya, kondisi ya. yang Terlalu terjadi anak -anak saat itu ya bukan bagaimana pada bekingka. saat itu aku ya. Ya. tapi apakah aku tetap taat pada perintah Allah dalam segala situasi dan kondisi itulah cobaan kita. Jadi salah kalau kita bilang cobaan iya, kita iya. tuh uh, anak iya. nakal, soalnya soalnya iya, uang. Nanti sebenernya. kita bilang orang yang orang yang anak baik, anak soria kita bilang anak banget. Tidak punya cobaan. ujian. Iya. Padahal cobaan kita bukan itunya. Hmm. Aduh, iya. Itu karya Betul. Tuhan. Hmm. Gitu. kita tuh suka salah lihat ya Mbak salah liat ya, kalau enggak mengenal iya, diri sejati kembali itu ya tidak tahu sejati, tujuan penciptaan jadi tidak tahu tujuan penciptaan hmm. jadi gak kenal Di sini mau maunya Allah apa hmm. gitu. Ah, bener, jadi kita ya tetap bisa bahagia sebenarnya ya. Iya dong, karena kebahagiaan kan Tuhan. Apapun bilang, Dalam kondisinya. Roh Tiga Delapan ikuti petunjukku, mm -hmm. maka tidak ada rasa was-was, gelisah dan persedihan, dan persedihan Jadi artinya rasa itu yang tadi sini, aduh gimana ya, biar nggak gelisah, mm -hmm. biar nggak khawatir. Wahat, iya. Itu rasa yang Tuhan berikan. Mm -hmm. Kita nggak bisa buru itu. Mm -hmm. Tuhan berikan kepada manusia yang taat nah yang kita guru taat taatnya nah. disitulah upaya kita yeah. untuk Itulah. menjadi taat yeah. hanya mengikuti kehendak yeah. Allah apapun yeah. situasinya yeah. ya yeah. makanya kita suka salah guru iya yeah, yeah. betul kan, jadi kalau kita stres kita khawatir Karena ini ada salah buru. salah buru. Mm -mm. Salah kita yang kita buru bahagianya, itu nggak bisa, kita pemberian Yang kita buru taatnya. Ya. Atau kadang-kadang yang kita buru duitnya. Hmm. Ya kira kan? yang tadi kan, hmm. khusus hmm. Bendor, bayar ini bendor. masih bayar, hmm. nah itu duitnya. Iya. Padahal uh, Tuhan nggak ada hubungannya, Tuhan katakan bahagia itu dengan materi. Iya. Materi kan ketetepan aku. Confirm ya. Hmm. Nah, Bukan dan begitu. selanjutnya hmm. adalah ikhtiar kita juga menurunkan lifestyle, lifestyle kita, nggak mm. bisa dalam kondisi kita punya uang dan nggak punya uang biaya hidup kita sama itu tentunya kasar. salah itu enggak sesuai yeah. kehendak Allah. Mm. Mm. Biasanya Allah. kita belanja di supermarket yeah. ya saat ini kita pasar, di tradisional. Sekolah yeah. biasanya di luar negeri ya kita mm. di negeri. Mm. Karena uh, ketakwaan anak kita bukan berada, ber, berdasarkan mm ilmu ilmu pengetahuan ya. tapi kan karena keyakinan ya, yang iya, ada di dalam kalbunya demikianlah. Rasulullah, salah. Salam. Bagaimana kita mengisi sikap kita, itu hmm. ya, sama jiwa-jiwa titipan kita. Ia, si iya. iya, jadi hmm. kenapa musim iya. stres? Hmm. Kita stres kan bagaimana aku taat? Iya, stres karena ternyata salah ternyata buru ya. Salah, iya. uh, karena nggak ngerti. ya banyak orang stres. Pokoknya, buat dia uh, yang hebat itu, uh, nah, ya. kalau uh, so, banyak, banyak and orang and banyak, banyak duit, banyak uang, lalu ya. banyak pujian, uh, uh, uh, uh. lalu temannya banyak uang, hmm. gitu. uang, banyak uang, banyak uang, banyak uang, banyak uang, banyak uang, banyak uang, banyak uang, banyak uang, banyak Iya, iya, kan Allah udah bilang dalam surat al Ba'inah 7, hmm. manusia yang paling sukses, yang paling taat, bukan yang paling. Itu jadinya, kita, kita iya, hmm. itu yang harus kita itu kejar, supaya Iya, taat, iya. Ya. Ya. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, keyakinan, ilahia, ya. keyakinan selaras. Hmm. Al, al Quran di dalam sini karena ya, cara kan melalui proses perenungan, perenungan. atau tafakur. Iya, yang dikatakan yang diperintahkan Allah dalam Al-A'raf 179. 179. Ya, gitu. Ya. Itu seperti ini juga yang Pak Ingkar 179 itu seperti peringatan. Iya, ancaman. Ancaman, ya, ancaman, ancaman, marah banget loh kalau nggak mikir gitu. oh, di, mm. di, di, di di awalnya dia bilang penghuni neraka, Nara ya udah langsung ya, di, uh, gitu. Ya? Nah, di ujungnya bagaikan binatang ternak, bahkan lebih besar lagi bayangin gitu. Artinya kan sekarang harusnya yang diburu adalah Bagaimana, Bagaimana saya bisa melakukan perenungan Mereka. seperti Al Arab satu tujuh sembilan? menggunakan mata, iya. hati, pelingan. Iya. Iya. Ya, Gimana? <tuh> <tuh> ini kan ternyata uh, nggak ada hubungannya kan ya. uh, uh, uh, ada yang memberi pertanyaan iya. itu ya. Kok pas gitu iya. ya? Iya. Iya. begitu. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi hidup karena memang Allah itu. Memang menyemburkan kita ke arena ujian, iya. tapi Allah nggak lepas tangan. Iya. Di, diturunkan juga, disertakan Al-Quran, petunjuk, petunjuk, petunjuk ya. pedoman hidup supaya kita selamat di dalam arena ujian ini. Iya. Kayak waste ya? Iya. iya. Nah, ya, itu pas, ya, kompasnya. Nah, kompas. kompasnya. Bayangkan Jadi kalau asal. kita nggak pakai kompas kan, masuk hutan ke lantara tanpa kompas, pasti kita nggak bisa jalan pulang. Stress. sama Makanya stres. Salah Sama jimbun. kayak di sini juga, kalau hmm, kita nggak hmm. menggunakan Al-Quran tapi mengandalkan, kalau kita tahu kita nggak akan lagi mengandalkan kelogisan akal dan naluri kita, hmm. karena semua terbatas. Yeah. Ya, benar, ya. Kalau naluri kita bilang, "Anak tuh milik kita," hmm. Hmm. kalau Al-Quran bilang, oh, "Enggak titipan." Hmm. Jadi, memang nggak bisa kita harus hmm. menggunakan Al-Quran. Sup e, apa, supaya terbimbing oleh ya, ya. sama oleh Al-Qur'an. Sama juga seperti kayak ikhtiar untuk hasil hmm. sebagai Kepada solusi rintangan, iya. rinta. rinta. iya. ketaatan. benar benarnya sudah tanda seperti Iya, harus paham, p... benar. Kayaknya harus, harus belajar. Iya. intinya itu. Enggak belajar aja, dengar ceramah sekali-kali. Itu juga kalau ada waktu luang, mengisi waktu luang Kalau lagi ngurut nganter anak ke sekolah, padahal anaknya udah kuliah Iya, <laughs> antara anak sekolah katanya kalau nggak ada reuni, nggak ada makan-makan baru deh. Baru bisa ya, ya, belajar agama. agama. yang utama tuh, kan, ya. Ya. Harusnya hmm. sih kita jadi orang yang rasional ya, <laughs> kalau kita belajar agamanya sesekali jangan berharap dong. Ya, punya sesuatu sabar. gitu ya. <laughs> jangan mimpi lah ya. Jangan jangan mimpi ya. Gitu, ya. Aduh, iya, iya ya, sama seperti kayak kalau kamu nggak kuliah di kedokteran, jangan, jangan mimpi jadi dokter. dokter. Hmm, hmm, orang nggak belajar hmm, terus, hmm. mau jadi dokter sama ya, kayak gitu ya. Nggak belajar iya. agama, nggak mau belajar agama, mau jadi ahli spiritual, ahli hmm, agama. Hmm, hmm, hmm. Ah, jadi emang bener ya, makin kerasa ya, sin ya, bahwa Emang benar upaya kita adalah untuk ya. mengejar ketakutan kita A, aja, aja kepada Allah si ya, si kepada si. Tuhan benar, nggak nggak harus nah. nggak pandang bulu, ya, ya, ya, tapi itu aku. bagi orang ya, yang ingin ya, bahagia. bahagia. Aku mau bahagia. Kan ya, tadi sini minta bahagia. Oh, bahagia. Kan banyak orang loh nih pengennya solusi oh, Soalan ya selesai si, bener -bener Buat mereka bener -bener uh, ada, ya? uang itu penyelesai segala permasalahan Ya, ya tentu bener -bener. ini yang siap-siap akan selalu uh, terampas, terampas kesenangannya ya. Karena Allah sudah janji aku. akan aku berikan rezeki beda-beda Dan hmm. kadang punya kadang enggak ya, Di luar kendali Di luar, ya, di luar kendali oh, banget oh. benar karena <laughs> emang Allah yang kasih, Allah iya, yang tahan. Iya, Semua iya. punya maksud gitu ya. Pak, iya, iya, iya, karena memang tergantung ke kita cuma ketaatan kita sebenarnya. Iya, kan Tuhan tuh sayang hmm. sama kita. saking sayangnya. Saking sayang. Dia berikan ketidaknyamanan iya. itu ya, iya, Mbak. Iya. Nah, Manusia itu suka nyaman-nyamanin Tuhan sama dia, hmm. ya kan? Hmm. Kalau manusia itu kan, kalau kita sayang sama sayang, seseorang, si, kita kasih semua yang, yang nyaman. Kalau dia baik, kita lebih kasih hmm. lagi, ya, ya, gitu ya. kan. Semua yang dia inginkan kita kasih, hatinya kita jaga, karena ya, ya. ada orang yang jahat. Allah nggak gitu. Begitu Allah mencintai hambanya ditegeramkan dalam cobaan. Ya. Balikkan ya, ya. Ya, karena surga itu dikelilingi ketidaknyamanan. Jadi, kalau misalnya sekarang kita dalam ketidaknyamanan sebenarnya itu adalah suatu cara Allah untuk meraih ke surga, karena kalau iya, di situ kalau kita ngikutin, pendengarnya itu gitu, "Aku mau, iya, aku, juga mau. Aku, aku mau, aku mau, aku mau, mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, karena ya, hidup ya. cuma sekali, nggak ini gak gak ada kesempatan kedua Dua kali itu ya dia kan. Bener. Kalau pusing, ada kesempatan pusing, kedua. dunia pusing. <laughs> <laughs> <laughs> ya. gak gak mungkin maaf. sih karena gak gak uh, kita terbatas. Iya. Mm -hmm. ya, ya, ya. ya. Kita terbatas. Benar kita benar-benar dikasih pedoman Al-Qur'an itu sih buat membantu kita kompas tadi kata Mbak ya. makanya ya. sesuai kita. ya dengan Masalah, emang semang ada. Semang masalah semang tidak semang ada ketika kita menggunakan sudut pandang spiritual. Yes. Makanya memang hanya cocok bagi orang-orang yang mau masalah. Enggak ada. Nggak. Konsekuensinya, <laughs> sudut pandangnya ya, harus sudut pandang ganti diganti Al-Qur'an. Ya, ya, di sudut pandangnya. Iya. Aksion, ada action. Ada action. Action. <laughs> Karena sedikitnya cuma juga, perilaku ya, kita, ayo, tuh, sekali. Uh. <laughs> Jadi, jadi enak ya. ada yang kalau stres kita gampang kan? Ya indikator indikator ada yang salah. Iya. Yang ada yang salah kita nungguin betul. Uh. Ya, ada yang tidak Qurani ya istilahnya. Ya. Ya. Iya. di ini ketika ini gampang stres. Ya sesuai. segampang itu kita jadi mengetahui indikator uh. bahwa kita uh. lagi keluar salah jalur. Uh. <laughs> jadi kalau ada orang yang bilang gini, uh. sabar tuh susah, ngomongnya aja gampang. nah ini kenapa? Enggak ya, saja enggak belajar iya <tuk> karena dia enggak ngapuin dia enggak menggunakan alat sebagai sudut-sudut pada. Sudut iya. Para ya. apadulah sabar enggak ada batas nih. Iya. Nah, jadi kalau kita ngerti nah, ini oh. hmm. Hmm. Ya, kalau kita ngerti ini sabar, mau nggak sabar susah. Jadi susah ya, Mbak malah ya. Amang, disuruh nggak sabar, harus. malah nggak bisa gitu hmm. ya Ali. Marah aja <tuk> <tuk> Kita harus bukti ya. Benar baru kan bisa. begini, kan tahu mm -mm. begitu. Ya. Ya. Tuhan kan ngasih persoalan-persoalan hidup untuk membuktikan hmm. janjinya, nah, ya. membuktikan ya. ajarannya ya. ya. Kita ujurannya. harus buktikan. Karena dengan begitu baru kita akan kita. menjadi yakin. <tuk> ya, kalau kita yakin kita baru mau bersender pada kebenaran. Ya kebenaran Al-Qur'an. Al Kalau kita belum pernah buktiin gimana gak mau yakin? Benar, susah terus Kita ya. bilang pakai Quran, pakai Quran enggak bisa. bisa. Iya. emang kita harus buktikan Harus mm. belajar, mm. buktikan ya, lakoni iya. gitu ya. Action, Men action. action mm. Lakoni mm. itu kan gede tuh actionnya tuh Kakak ini. Yeah. Yes. Lega <tis> <Okay. tis> ya <Bagaia>, rasanya ya dapat <tis> sih <tis> ini pencerahan dari Mbak Inika tuh. Ini enggak oh, mau lagi pakai kata-kata sembarangan jangan karena ternyata kita, sempit itu karena yang kita itu bukan hati. fisiknya tapi dari hatinya. Hatinya. Hmm, hmm. hatinya. Iya, hatinya cepet-cepek, cepet banget. <tuh> <tuh> karena kurang wawasan, ini enak banget bagi <tuh> yeah. bagi wawasan seperti ini di sharing sama Mbak Inka bahwa <tuh> sebenarnya. Gak harus merasa berkesempitan hmm. itu. Orang kalau lagi kasih vokasi jalan. ya tiket <laughs> masuk <ke> surga. Karena <laughs> prihatin itu bukan cobaan kita, emang itu itu pemberian tuhan. Hmm. Cobaan kita apakah dengan pemberian ini Jadi, kita bisa tetap taat, mengikuti petunjuk hmm. Allah menjauh larangannya itu ya. Ya itulah betul. kenapa kita uh, suka gagal dalam kita apa ya kita gagal dalam ujian Tuhan mm -hmm. karena kita nggak ngerti ujian itu apa iya gitu, jadinya gitu. tidak mengikuti petunjuk ya mau nyampe kita pakai iya. naluri lah sih, mencari kan. solusi lah nggak <tuh> paham iya. ya itu aku dulu begitu <tuh> ya, aku pun begitu aku aku <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> tambahan lagi gak, Pak kak <tuh> Yang dimenguatkan gitu, bahwa ini, udah, sih, ini juga luar biasa, bener, ya. Uh, iya, memahami mm -hmm. ini, ini memang bukan pekerjaan yang, bukan pekerjaan yang instan. Yeah. Yeah. Sekali dengar langsung bisa, yeah. sekali yes, ikut uh, agama langsung bisa, bukan. Tapi kita harus melalui rangkaian, serangkaian perenungan mm -hmm. yang panjang. Dan ini tidak bisa dijadikan uh, pengisi waktu luang, nggak bisa. Serius. Kita harus serius, karena hidup cuma sekali. Kita harus serius. Kalau Oke. salah, akan uh, akhirnya itu. sesuatu yang menyakitkan selama-lamanya. Hmm. Akan kita rasakan yang dikatakan oleh Al-Qur'an satu hari di sana, bagaikan seribu tahun di sini. Bayangkan, di sana kita selama-lamanya. Tentu kita nggak mau. Oleh karena itu, hidup ini nggak boleh salah. Kita harus punya mental melaksanakan ajaran Islam dengan benar. Sesuai dengan SOP yang sudah Tuhan tetapkan. Keren banget. <laughs> Keren banget. nyes mm -hmm. gitu mm -hmm. rasanya dikebut. Mm -hmm. Enak banget gitu. memang ya sih ya, iya. benar ya. Kebenaran saya hmm. mau obat ya. Iya. Perundungan-perundungan hmm. itu yang harus kita lakuin. Betul. Cara berurutan, ya. cara runut sih. Cara runut. Ya. Ya, ya. Gak bisa hmm. langsung set enggak bisa, enggak instan bukan kayak begitu ya, Baik, ya. makanya Terlalu kita harus merasakan modal, bingbing. Ya, bingbing. kita harus merasakan bahwa masalah kita udah bisa atau enggak itu masalah bukan lain ya. tapi kita <laughs> harus bernilai tahu bernilai. yang benar itu seperti apa intinya itu, itu ya ya, otomatis ya. Otomatis benar. Benar. maka kita akan berjuang ke arah situ ya. uh. walaupun terseok iya, yang penting arahnya udah benar karena kalau arahnya salah sampai kiamat enggak iya, bakal terus ya. Jadinya, Walaupun ya. kita pakai Boeing 707 yang terdepan tapi salah, tapi salah arah. Kayak sampai kiamat kita enggak akan derajatnya. sampai ke tujuan. Gitu. Alhamdulillah. alhamdulillah. Makasih, kasih. makasih juga. juga. Yang hebat itu Al-Qur'an ya, ajaran Tuhan. Ya, hanya alhamdulillah ilham. segala puji hanya baginya. Aduh udah gak bisa berkata-kata mm. nih aku untuk <gur Frederik> menutup <fatherweet youtuber Behavior2> mm. yeah. ini karena yes. ini topiknya ini tapi bisa kesem. Iya, gitu tuh. Bulat banget kita nyes tadi. Nyes-nyes gitu kayak ditetesin sama apa yang disampaikan oleh Mbak Inka format. Ini langsung aja deh ya. Iya. ada di mana aja kok kayak ini. pasti ada di YouTube, di Spotify, di Instagram, Facebook, di TikTok dan Mia juga ada YouTube. YouTube Shorts, Shorts. betul. silahkan Silakan ajukan pertanyaan. Klarifikasi apapun yang pada saat mendengar wawas mendapatkan wawasannya kalian kayak kita nih. Biss, <tasi> banyak kan gitu. banyak. Gitu. <tasi> <Biar> kita bisa ering <tasi> di Mia ya. Seperti bisiran. Apa kebenaran awah tuh? Aduh, <tasi> kerennya. Dahsyat ya, banget seri. ya wawasan Ruginya pandang spiritual ini. <tasi> Rugi nggak mau biasa. Agama. Biasa. rugi mau pakai ya. silip pandang seperti itu laru. Yes, gitu deh pokoknya <laughs> <laughs> Saking nyesnya, <laughs> bingung mau berkata-kata yeah. apa ya kakak okay. ini ya Niklas, omit, Mia, pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam.